Rasa takut kehilangan Ini menyelma menjadi nyata Ku tak bisa menghindar Mungkin cinta ku telah usah Kata maaf tak bisa menembus Atas satu hilang Sampai jumpa.